Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi di channel youtube Ian Tutorial Oke di video ini Aku tidak bikin logo dulu teman-teman Di video ini aku mau bikin tutorial Tentang peryutupan Atau membahas tentang video shorts Karena banyak dari teman-teman Yang menanyakan soal ini Yaitu tentang rekomendasi di Upload video short itu Bagusnya jam berapa gitu Oke, langsung aja kita masuk di dashboard YouTube-nya, teman-teman. Kita akan lihat analitiknya dari video short saya. Sebelumnya, yang tutorial ini dapat 1015 subscribe ini. Ini dari video short ya, teman-teman ya. Karena saya memang pertama itu mengejar subs -nya dulu. Waktu itu masih 800-an dan setelah saya banyak upload video short langsung meledak. Jadi 1015. Pertama ini teman-teman. Aku tadi malam upload video ini ya, origami. Video tentang origami ini teman-teman, seni melipat gitu. Ini saya upload tepat jam 12 malam, teman-teman. Nah, setelah jam 12 malam itu langsung ternyata langsung meledak. Bisa lihat ya, nih. Dapat 5000 5000 penayangan kita lihat analitiknya ini teman-teman penayangan nah ini ya dari jam 12 malam jam kosong 0 masih kosong kemudian lewat 16 lewat 16 menit nih bisa kalian lihat lewat 12 menit masih kosong nah ini langsung dapat seribu penayangan jam 0 0 23 nih ya dapat seribu langsung Kemudian jam 00.35 Dapat 4000 Nah berarti pertama kita upload itu jam Jam 12 teman-teman Karena di sini langsung dapat rekomendasi Dapat feed source -nya. Jadi seperti itu ya Itu rekomendasi pertama jam 12 malam Ini untuk konten Yang judulnya bahasa inggris teman-teman ya Karena origami itu Peminatnya kebanyakan dari orang inggris Sekarang kita lihat Untuk subscribe-nya dapat 14 subscribe, teman-teman. Jadi langsung dapat 14 subscribe. Tadinya kan pas 1000 itu. Sekarang 1015. Nih ini. Termasuk yang 15-nya itu ya dapat dari video ini. Itu yang pertama, teman-teman ya. Sekarang kita lihat video yang kedua. Yang ini nih 17 jam yang lalu. Ini saya lihat dulu. Untuk uploadnya yang video ini dapat 14.200. Kita lihat untuk jamnya. Nah di sini saya upload di jam 13 jam 1 siang teman-teman. Jadi rekomendasi yang kedua untuk upload video short menurut saya ini ya. Itu jam 1 siang. Karena di jam 1 siang ini bisa kalian lihat ini ya jamnya. Jam 13.13 13 itu langsung dapat 3.000 subscribe teman-teman bisa eh kok subscribe. Bisa dapat e, 3000 penayangan ini. Sangat semangatnya ini. Terus kita lihat nih jam 13.41 langsung dapat 13.700 penayangan. Nah ini. Nah, rekomendasi kedua jam 1 siang ini luar biasa, teman-teman ya. Penayangannya itu langsung dapat direkomendasikan gitu sama YouTube. Langsung boom. Jadi seperti itu. Sekarang kita lihat untuk dapat subscribe-nya dapat 29 nih, teman-teman. Langsung dapat 29. Luar biasa kan? Dan untuk videonya itu usahakan cuma 10 detik atau 15 detik, teman-teman ya. Nah, itu. Jangan sampai terlalu panjang ini. Dan untuk videonya tuh seperti ini, teman-teman modelnya. Kita tonton dulu ya. Bentar. Nah videonya modelnya kayak gini teman-teman Karena kita menggunakan musik yang dari short ya Karena musik dari short itu hanya 15 detik Jangan sampai kita terlalu lama videonya Oke okay, jadi seperti itu contohnya teman-teman jadi durasi nggak perlu panjang, sebentar tapi terlihat menarik gitu teman-teman Setiap orang nonton itu langsung suka Dan di sini selain dari jam-jam itu Penayangan shortnya Dikit teman-teman nih, cuma dapat 1000 1300 nih, nih ya Jadi yang bagus itu di jam 1 siang sama jam 12 malam Itu menurut saya teman-teman Nah jadi seperti itulah caranya teman-teman Dan sebelum saya tutup video ini Mungkin dari teman-teman banyak yang bertanya bagaimana cara mencari video yang menarik yang banyak penggemarnya Oke di video selanjutnya nanti saya akan kasih tutorialnya teman-teman Cara mencari video yang menarik yang menghibur yang banyak peminatnya banyak penontonnya Dan akan saya kasih tutorialnya cara untuk mengeditnya teman-teman dan di video kali ini mungkin cukup sekian dulu Jangan lupa subscribe ya teman-teman Jika kalian suka dengan video ini Channel ini Jangan lupa subscribe Agar saya tambah semangat lagi Dalam membuat tutorial lainnya teman-teman Dan bagi yang udah subscribe Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Semoga rezeki kalian melimpah Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh